Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Leslor dimana pun anda berada Selamat pagi Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan terus memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia pastinya dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini bang Bimina kami info-info menarik di pagi hari ini dari idola kesayangan kita. Diawali dengan kabar yang pertama tentunya kabar yang sangat membahagiakan. Alhamdulillah kita melihat vitamin kompit semalam. Papa B, bunda lesti dan baby tentunya mampir ke tempatnya Karu Salim di Web Gangstic House Indonesia. Masya Allah. Penampilan Leslar, sungguh luar biasa banget ya ya, apalagi outfit-outfit yang dipakai Ini kece-kece banget, luar biasa, BBL pun selalu bikin salfok Alhamdulillah Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kita lihat juga slide kedua Masya Allah persahabat ya. mereka lagi meeting bareng dengan Rudy Salim Alhamdulillah mudah-mudahan apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran Hanya doa-doa baik Yang selalu kita berikan, yang selalu kita panjatkan Untuk idola kesayangan kita Di postingan ini pun tentunya banyak sekali komentar-komentar yang positif Di antaranya dari akun BSG -DUDGG mengatakan Alhamdulillah bisa lihat paket komplit bahagia terus, keluarga hebat Tapi aku salfak sama itu maaf perut papapnya patih katanya tuh Masya Allah Semua malah dibikin salfak dengan perutnya papa bilar Aduh Masya Allah Kita lihat juga persahabatnya komentar selanjutnya ada tanggapan dari akun Instagram Santi Marzuki 12, mengatakan, "Masya Allah, please be kondisikan," katanya. "Itu ya, semuanya memang salvok banget dengan perutnya. Papa B. ini lucu dan sangat-sangat menggemaskan. Kemudian juga, persahabat kita simak di unggahan Bufir. Bufir juga mengunggah potret Bunda Lesti Kejora. Masya Allah, auranya memang luar biasa banget. Persahabat, Bu Fir aja mengatakan." Bunda El, auranya please aur-auran. ausel terus ya Leslar Family, amin. Komentar dan tanggapan pun banyak sekali diberikan. Salah satunya dari akun Mama Leslar mengatakan, Masya Allah, aura orang yang ikhlas, sabar, tawakal, itu memang beda Bu Fir. Apalagi baru pulang dari Tanah Suci, masih dikelilingi malaikat itu. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Terlihat memang terpancar Aura-aura positif Cahaya dari raut wajahnya Bunda El Masya Allah Selalu bangga Selalu bahagia dengan idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat kita simak Masih cidukan semalam Alhamdulillah kita melihat aksi lucunya BBL juga. Masya Allah banget ya. Makin pinter, makin hebat, makin lucu Abang L ketika dipanggil papapnya. Dan Papa bilar juga persahabatnya pura-pura batuk. Eh, tiba-tiba BBL ngikutin batuk juga. Ini responnya luar biasa. Kalau kata Papa bilar sih lawak banget ya Abang L. Masya Allah. Pura-pura batuk Tiba-tiba di ujung-ujungnya batuk beneran juga nih BBL Ini emang cute banget Ada aja tingkah laku yang lucu Diperlihatkan oleh idola kesayangan kita Momen ini pun juga kembali Oleh akun fotonya Alessler Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini Masya Allah awalnya ikut-ikutan batuk Eh jadi batuk beneran Masya Allah gemes banget lagi mukanya Luar biasa Happy terus ya untuk Lassler karena Leslar selalu membuat kita bahagia setiap hari, masya Allah. Kita lihat juga ya tanggapan selanjutnya diberikan dari akun Ica Club AE mengatakan, Ya Allah ini anak kenapa gemoy banget sih? Boleh nggak sih nyubit pipinya tuh Abang Fati? Walaupun sekarang kamu dibully tapi aku yakin, kelak kamu akan jadi anak saleh, anak baik, anak yang kuat, anak hebat dan insya Allah setelah kamu akan jadi orang sukses yang bisa berguna buat semua orang dan bisa membanggakan orang tuamu dan orang-orang sekitarmu sehat-sehati ya, anak ganteng amin ini doa baik kita aminkan mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian juga persepuluh berikutnya ada postingan video yang diunggah oleh Papa Bilar ini Papa Bilar mengunggah video Persahabat ya, rekaman bunda lesti kejora, tentunya bernyanyi. Kita juga sudah lama banget persahabat ya, tidak mendengar bunda lesti menyanyi. Kita simak persahabatnya sepenggal bunda lesti kejora persahabatnya, tentunya bernyanyi. Ini diunggah oleh papa bi, papa biliar juga persahabat ya bertanya upload enggak udah lama kesimpan di rak ini katanya itu masya allah. Kita simak dan kita dengarkan sedikit lagu yang di unggah oleh Papa Bilar. Masya Allah, tersahabat ya suaranya menggelegar merinding mendengarkan Bunda Lesti bernyaji. Kita lihat tersahabat tanggapan beberapa fans, diantaranya dari akun Nin Mulyadi. Masya Allah, suaranya itu Allah yang bikin kangen. Ibu juga kengen banget dengar lagu ini suka dengerin yang aslinya tapi kalau ada yang bawain tuh gimana deh sedih terharu campur aduk pokoknya Masya Allah ada juga tanggapan hari Harmi ini satu empat Masya Allah lama nggak mendengar suara emasnya Bunda Abang El langsung nyes di hati adem banget dan menggelegar semuanya merindukan Semuanya kangen dengan suaranya Bunda Lesti Mudah-mudahan bisa di-up secepatnya oleh Papa B ya Kita simak juga dengan Papa Bilar Nih, ada yang bertanya Upload katanya tuh Kita lihat kalimat yang diunggah oleh Papa B Oke, siap Segera nanti saya akan upload Kata Papa Bilar Masya Allah, ditunggu bangetnya Versi fullnya Masya Allah, pasti ini bakal menggelegar sekali Suara yang sangat indah dilantunkan oleh Bunda Lesti Kemudian juga persahabat ya kita simak Papa Bi juga ya mengunggah Tentunya foto perutnya Dan ada sebuah kalimat Jangan DM-DM gua Bilang gua hamil ya Ini stick bukan jabang bayi yuk know Wow ditegaskan ya oleh Papa Bi Jangan DM-DM Jangan bilang rezeki bilang hamil katanya tuh Karena ini bukan jabang bayi Ini stick ya kalian harus mengerti aduh ada aja kelakuan yang selalu bikin ngakak bahagia dari papa bilar kemudian juga persahabat kita simak di selanjutnya dari MRB Clothing Line siap sebentar lagi akan meluncurkan produk MRB bismillah lancar sukses bisnisnya kita selalu menantikan kejutan launching produk MRB Clothing Line ditunggu banget ya untuk produk terbarunya MRB. Masya Allah, doakan support dan dukung yang terbaik. Kita selalu menunggu kejutan lain, kejutan bahagia dan kejutan baik pastinya dari Lesti dan Miller. Jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan terus memberikan kabar-kabar baik dan bahagia dari Leslar Family. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bambing ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.